Artinya di saat-saat terakhir penerbangan tidak ada satupun mesin yang menyala. Jadi sempat tuh terdengar panggilan Mayday dari dalam kokpit pesawat sebelum akhirnya pesawat itu pun jatuh. Wanita ini mengalami pendarahan di bagian telinga kiri dan bola mata kirinya juga nggak bisa lihat ke kiri itu, Mungkin nggak bisa lihat ke kiri ke kanan jadi stuck di tengah. Aku Virginia Angel di hari aku nak bahas atau nunjukin ke kalian kejadian-kejadian tak terduga, tak mengenakan, tak diharapkan oleh kita semua yang sempat terekam entah itu CCTV, HP, ataupun live dari sosial media. Dan ini udah kurangkum yang menurut aku itu uh, wow gitu ya, karena tragis banget ngilu. Oke biar gak lama-lama lagi, mari ya kita mulai. Oke rekaman yang pertama ini terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur Tepatnya di salah satu masjid yang memiliki kamera pengintai alias CCTV di dalamnya CCTV ini menunjukkan ada seorang wanita yang lagi sholat Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak atau lelaki itu masuk membawa balok Dan memukul sangat kencang bagian belakang leher wanita tersebut Jadi dekat kepala gitu dan ini rekaman CCTV-nya Terlihat ada seorang wanita sedang sholat dan tiba-tiba ada bapak-bapak masuk dan memukul tepatnya bagian belakang leher wanita itu. Maaf kalau videonya harus aku blur. Setelah melakukan pemukulan yang pertama, bapak ini pun mengulang pemukulan yang kedua kalinya terhadap wanita itu. Si korban pun membenahi barangnya dan kemudian ia memutuskan untuk pergi. Dari kejadian ini kan ditangkap lah tuh bapaknya, terus diselidiki. Ternyata penyebab dari bapak tersebut melakukan hal yang tak terduga. Karena bapak itu membutuhkan uang dan berniat buat ngambil uang yang ada di tas. Bapak ini tuh ya kebetulan udah ada di masjid itu buat tinggal sementara. Jadi bapak ini bilang ke pengurus masjid yang aslinya kalau dia mau tinggal sementara karena dia itu kehabisan ongkos untuk melanjutkan perjalanannya sebenarnya ya wanita itu sempat curiga sama bapak ini karena bapak ini ada nanya ke dia kamu sendirian ya namun kecurigaannya itu berkurang ketika wanita ini sempat menaruh tasnya di dalam masjid terus dia pergi wudhu, pas balik tasnya itu masih ada akhirnya ia sholat dan kejadian tak terduga itu pun terjadi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 Yang kedua, ini adalah kecelakaan pesawat Trans Asia Airways yang jatuh ke sebuah sungai di Taipei, Taiwan dan menabrak sejumlah bangunan pembatas dari jalan layang. Kecelakaan ini sempat terekam oleh kamera dashboard yang ada di dalam sebuah mobil. Dan ini rekamannya. uh, uh. Hasil investigasi menemukan bahwa kegagalan mesin itu menjadi penyebab utama tragedi tersebut. Dari temuan awal black box, disimpulkan bahwa ada satu mesin pesawat bagian kanan yang gagal bekerja. Wow, saya telah menarik tuas yang salah, kata Kapten Liu. Terdengar dalam rekaman suara beberapa detik sebelum pesawat jatuh. Pada saat itu, pilot ternyata sempat untuk menyalakan ulang mesinnya, tetapi gagal. Artinya, di saat-saat terakhir penerbangan tidak ada satupun mesin yang menyala. Serem banget ya. Jadi sempat terdengar panggilan Mayday dari dalam kokpit pesawat sebelum akhirnya pesawat itu pun jatuh. Dari 58 penumpang termasuk 5 awak pesawat, 43 tewas dan 15 selamat. Rekaman yang ketiga, ini benar-benar ngeri banget kalau kalian tengok. Jadi ada satu YouTuber namanya Cam Huber. Dia itu sedang mendokumentasikan seorang wanita yang mengikuti event ngelempar kapak. Jadi kapak itu dilempar biar dia nancep ke papan depannya. Aku nggak tahu nama gamenya itu apa. Dan ada hal yang tak terduga terjadi. Ini rekamannya. Kalau responnya cuma diam aja, nggak nondo, udah tuh nangcep ke kepalanya. Gila. Untuk rekaman yang ini si cewek nggak jadi korban ya. Bukan nggak jadi korban, hampir jadi korban. Biar seru videonya aku ulang lagi. <tuh> Keempat ini terjadi di Padang, Sumatera Barat di mana ada CCTV yang merekam seorang anak yang tiba-tiba menarik tuas gas motor matic ibunya jadi dia mungkin nggak sengaja dan ini rekamannya. Jadi si ibu udah duduk di atas motor dan motornya dalam keadaan hidup Banyak yang mengatakan bahwa sang ibu sangat lalai Bukannya memastikan anaknya duduk terlebih dahulu di motor baru menyalakan motornya tersebut Tetapi ia malah menyalakan motornya itu dan anaknya belum naik ke atas Cuma gimana ya kalau misalnya ada di posisi sang ibu Pasti kayak gak kepikiran gitu bahwa anaknya bisa narik tuas gas motornya Intinya dari kejadian tersebut, sang ibu dan anak tidak mengalami kecelakaan yang sangat berat. Jadi ini merupakan mukjizat yang sangat besar ya dari Tuhan. Si ibu hanya mengalami syok dan pingsan, untuk anaknya mungkin terluka karena terseret. Oke okay, yang kelima, ini yang terakhir biar durasinya nggak panjang. Karena orang-orang itu nggak suka lihat video yang durasinya panjang-panjang, iya -panjang, kan? ya nggak? Apalagi yang cerita kayak gini pasti malas gitu. Yang kelima ini terjadi di Nusa Lembongan, Bali. Ada seorang wisatawan yang sempat merekam aktivitas di sekitar area bibir pantai. Aduh ini rambut. Terlihat ada seorang turis wanita yang sedang berpose bergaya untuk difoto, membelakangi lautan dan tiba-tiba ombak besar datang menghantam turis itu. Dan ini rekamannya. nyata nggak cuma si turis wanita itu doang yang terkena hempasan ombak, tetapi banyak juga dari beberapa pengunjung di sana yang terkena imbas dari ombak yang sedang pasang ini. Beruntungnya si turis wanita itu tidak mengalami kecelakaan yang sangat amat berat, hanya beberapa luka yang ia dapat di bagian lengannya terlihat dari video ini. Oh. Oh. Oh. Terlihat juga ia basah kuyup dan masih syok. Menurut kalian, rekaman mana yang paling ngilu? Kalau aku, ya aku. Aku bilang rekaman yang kelima. Kenapa? Apa jelaskan ya? Karena yang pertama aku ngerangkum itu aku lihat sampai 3-4 kali karena aku memastikan si bapak itu mukulnya di bagian mana itu aku masih berani lihat ya. Yang kedua itu yang pesawat. Yang pesawat itu aku nggak ngeliat langsung korbannya. Jadi cuma lihat kayak pesawat zat ke air itu menurut aku masih nggak terlalu ngilu ya karena ke air. Kalau langsung meledak itu ngilu. Tapi sama aja lah, tragis. Yang ketiga itu yang kapak, itu aku masih bisa lihat uh, dua, dua kali aku lihat dua kali. Yang keempat itu yang motor, itu aku lihat uh, berapa kali ya? Dua kali dua kali, aku lihat dua kali, anaknya jatuh sama mamanya. Mungkin karena di blur ya, makanya aku berani lihat dua kali. Dan yang kelima ini aku lihat cuma sekali dan langsung skip pas ombaknya. Zerut, dia agak terbang gitu, aku langsung skip. Jadi menurut aku yang kelima itu yang paling ngilu. Untuk topik kali ini, aku rangkum benar-benar singkat, jelas padat. Jadi, buat kalian yang mau tahu kronologi jelasnya lengkapnya, aku udah sertakan beberapa link di deskripsi. Kalian bisa tengok aja. Aku pas ngerangkum tuh, aku mikirin kalau jadi di posisinya korban tuh gimana ya. Semoga gak pernah terjadi lagi lah, hal-hal semacam itu serem banget. Oke, gitu aja. Aku kerjanya Angel, terima kasih udah minum, thank you, bye-bye.